Ora, minasa. Ore wa Tio desho. Welcome back on channel Maswatch Well, uh, kali ini gua akan ngebahas salah satu jam dari brand yang mungkin udah cukup kalian kenal dan cukup best selling juga. Sangat malah ya, bukan cukup. Well, kalian kira-kira suka dress watch tapi tongkrongannya kayak field watch? Atau field watch tongkrongannya dress watch? Well, whatever. Check it out. <tuh> Barusan tadi udah gue sebut ya hints-nya. Well, ini yang mau gue bahas ini sebenarnya. Tada! Kalian pasti udah tahu kan? Bentuknya apa ini? Nggak tahu. Baca-baca lagi deh. <laughs> Oke, okay, ini adalah Seiko Alpinist, tapi ini bukan Sharp 017 ya, karena Sharp 017 itu udah discontinued. Well, ini sebetulnya uh, penerusnya ya, atau mungkin adalah versi upgrade-nya. Yang pasti sih ada upgrade di sini ya. Oke. Okay. Alpinis ini buat di Sharp 017, emang sempat kejual kayak kacang banget bahkan sampai sekarang uh, masih banyak yang cari karena alasannya desainnya lebih original lah bla bla bla something well itu kadang bisa jadi karena sentimental reason tapi ini adalah SPB121 ya dan ini tongkrongannya, sih. Sebetulnya, kelihatannya masih tetap sama, cuman ada yang beda di sini. Kacanya tetap sapphire, tapi di sini ada cyclop atau magnifier, ya. Buat biasalah, kaca pembesar buat apa tanggalnya atau Windows datenya ya. Jadi, seperti desain klasik, cuman yang dulu, kalau Alpinis di sini ada tulisan automatic atau Alpinis sekarang. Di, di sini udah digantiin sama logo X atau Prospex atau Professional Specification oke okay. kalau bedanya Sarcosong 17 dulu pakai movementnya automatic dengan kaliber 6R15 well di SPB121J1 ini dia menjadi 6R35 bedanya apa? Kalau power reserve-nya yang 6R15 dulu hanya 50 jam ya, up to 50 jam kurang lebih. Kalau yang ini, dia udah bisa sampai kurang lebih 70 jam power reserve-nya, kalau terisi maksimum. Untuk fiturnya masih tetap sama, automatic dengan fitur hack and winding. Dan udah gue jelasin di video yang sebelumnya dan di sini juga ada crown dk4 ini buat memutar inner compass bezel ya, sebetulnya alpinis ini adalah field watch tapi sebetulnya karena dia mungkin diameternya nggak begitu besar which is cuma 39,9 mm jam ini juga bisa digunain untuk acara semi formal atau casual wear ya buat kalian. Talinya tetap leather dan ini juga ada upgrade sedikit di bagian clasps Kalau yang lama 017 itu pakai standard buckle, kalau sekarang udah pakai deployment clasp. Untuk strapnya sendiri ukurannya 20 mm, jadi kalau kalian mau ganti-ganti gampang ya. 20 mm itu udah ada di mana-mana. Untuk backcase-nya sendiri dia Citro ya atau exhibition. Tapi jangan khawatir kok, Alpinist ini tetap 200 meter water resistance ya. Dan di sini nya tetap bisa di lock. Jadi jangan lupa ya, kalau kalian mau kemana-mana, apalagi sekarang cuacanya lagi sedikit hujan, habis disetting jangan lupa kunci ini ya. Oke, okay, buat kalian yang mungkin dulu nggak kebagian Sar 017, ini ada versi upgrade-nya yang sebetulnya justru lebih keren kalau gue bilang. Tapi well, selera orang sih beda-beda. Kadang ada yang suka original design karena lebih klasik, lebih ya itu tadi mungkin sentimental reason. Tapi kalau yang nggak masalah dengan itu, spek ini lebih oke. Okay. Dan ya. Warnanya sama-sama hijau, tapi setelah gue pernah bandingin head-on, ternyata hijaunya yang ini lebih pekat dibanding yang seri Sharp 17 yang agak lebih terang sedikit hijaunya ya. Sama-sama bagus sih. Sama-sama keren, sama-sama ikonik. Tapi ini hijaunya lebih pekat. Dan untuk yang seri alpinis baru ini juga udah ada beberapa varian warna. Salah satunya ada SPB B119, 123, warnanya mungkin ada yang dial beige, broken white, sama ada juga yang variannya bracelet, tapi dialnya black. Kalian suka yang mana? Well, gue serahin dulu sama kalian ya. Itu karena itu selera kalian sebenarnya, tapi speknya semuanya tetap sama, dari segi movement tetap sama. Oke, okay, gimana tadi?